namo buddhoyu bahayu casum juman pas merpedong mirin samtikola jumpa lagi bersama kami spiritual untuk putih di channel DSPV channel yang membahas tentang ilmu, spiritual, dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Dari tutup miliar yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu, spiritual, dan budaya Berikut ini akan kami ulas mengenai Cara menghitung hari na'as Menurut primbon Jawa kuno Agar tidak terjadi kesalahpahaman Kami harapkan Dora menyimak sampai habis penjelasan kami Dalam budaya masyarakat Jawa masih banyak yang mempercayai terkait hari-hari yang tidak mendatangkan keberuntungan Dalam primbon Jawa terdapat hari naas di dalam satu bulan Hal ini sesuai perhitungan masyarakat Jawa Untuk diketahui hari naas atau hari apes adalah hari seseorang berada di titik kelemahannya sehingga disarankan untuk tidak berkegiatan yang bisa mengundang diri seseorang mendapat kesialan. Jika seseorang masih melakukan kegiatan pada hari naas tersebut, diramalkan bernasib apes. Sehingga rencana yang sudah tertata dengan baik akan mengalami kegagalan. Selain itu, tidak disarankan membuka usaha, memulai usaha, bercocok tanam, membeli barang baru Dan sejumlah hari dan tanggal ini menurut tutur nular yang kami ketahui Yaitu untuk menghindari ketika akan melakukan hajatan dan aktivitas besar dalam lingkungan keluarga Menurut primbon jawa pada hari-hari tersebut memungkinkan energi seseorang dalam keadaan lemah jika dipaksakan maka diprediksi kedepannya akan mengalami kesialan dan keburukan kecuali memang terpaksa di hari-hari tersebut sebaiknya mengikuti waktu atau jam yang dianggap baik Setiap orang memiliki hari naas yang ternyata bisa dihitung dan diketahui menurut primbon Jawa. Hari naas bisa diartikan dengan posisi seseorang yang sedang dalam kondisi lemah dari segi spiritual, menurut primbon Jawa. Hari naas ini bisa diketahui jika menggunakan hitungannya Biasanya hari naas seseorang dikaitkan dengan hari kelahiran dan pasarannya sendiri Di sisi lain menurut orang yang mengerti ilmu tanen Maka akan ada satu hari yang dianggap paling sakral Yaitu hari tertentu setelah hari lahir atau weton Di masa itu, jika dilihat dari segi spiritual, maka energi orang tersebut sedang dalam kondisi lemah dan merupakan waktu yang tepat untuk mengalahkannya. Namun, sebelum memulai hitungan ini, alangkah baiknya paham dulu akan adanya neptu hari, sebab hitungan tersebut didasarkan pada neptu atau hari lahir seorang yang tentunya berbeda-beda. Berikut empat macam hari was yang patut diketahui diantaranya 1 Was 3 2 Was 5. 3 was 7 dan was gede berikut cara mengetahui hari naas jika sudah tahu hari lahir dan pasaran doro setelah itu jumlahkan dino hari lahir dengan isi pasaran Contohnya Hari lahir Selasa Kliwon Selasa 3 Dan Kliwon 8 3 ditambah 8 Sama dengan 11 Kemudian Hitung maju Hari mulai dari hari lahir kita Dengan menghitung maju Sesuai dengan was yang ikin Doro ketahui Misalnya akan mencari was tiga Maka hari was tiga adalah hari ketiga dari hari lahir Doro Hari lahir termasuk hitungan Misalnya selasa Kliwon Maka was tiga jatuh pada hari Kamis Pahit Hari Waslima, hari kelima dari hari lahir Ndoro. Hari lahir termasuk hitungan. Maka Waslima jatuh pada hari Sabtu Wage. Hari Was Tujuh, hari ketujuh dari kelahiran Ndoro. Hari lahir termasuk hitungan. Misalnya Selasa Kliwon Maka was tuju pada hari Senin Legi Cara mencari hari was gede merupakan hari paling ditakuti Karena hari tersebut merupakan titik paling lemah seseorang Cara mencari hitungannya adalah sebagai berikut Waskede dihasilkan dari penjumlahan antara hari lahir dan pasaran. Lebih jelasnya yaitu, contoh misal, Selasa Kliwon, jumlah hari dan pasaran sebelas, jadi waskede jatuh pada hari ke 11 dari kelahiran Doro. Hari lahir termasuk hitungan. Misalnya Selasa Kliwon 11 maka Gede jatuh pada hari Jumat Kliwon Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas Sendoro Dari penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan Itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu Satung Dumadi, Kasih Nerebedo, Nir Ing Sambikolo Kono Anci Kampi Nusdi, Sedoyo Peparingi Kusti Selatikan Nomuni, Tindakan Dukang Nyawici, Lina Mati Aku mau akan menganggir